Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, di manapun kalian berada, di Fatifi kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada sebuah kabar spesial yang diunggah oleh akun Indosiar. Kita lihat bersahabat di akun Indosiar bersama m Ini mengunggah sebuah postingan foto, Lesti Kejora, Evima Samba, Ical Majene, dan Papa Vildan. Persahabatnya, Lesti Kejora ini juara dangdut akademi 1 dan Evima Masamba ini juara dangdut akademi 2 Ical ini juara Dangdut Akademi 3 Dan Papa Wildan Ini juara Dangdut Akademi 4 di sini ada sebuah pertanyaan Siapa juara Dangdut Akademi yang paling membekas di hati? Tuh, persahabat Kita lihat juga Disimak untuk kalimat caption yang dituliskan di akun Instagram Emtekz dan Indosiar. Siapa nih yang paling membekas di hati kamu? Yuk share di komen Tuh, persahabatnya kira-kira Siapa nih juara Dangdut Akademi yang paling membekas di hati? Tentu kita salfok dengan kalimat komentar yang banyak diberikan oleh para sahabat Leslak Salah satunya dari akun Sethi mengatakan di kolom komentar Lesti karena dia saya tahu lagu Dangdut karena dia Saya suka lagu Dangdut karena dia pula menghapus rasa gengsinya lagu Dangdut Hanya suara dia yang bisa diterima di kupingku Wow, Masya Allah banget ya, memang luar biasa kualitas dari seorang Lesti Kejora, kalau soal suaranya Masya Allah banget, selalu membuat kita bangga, mudah-mudahan semakin banyak dukungan, support yang diberikan dari orang-orang yang tulus, mencintai Bunda Lesti Kejora. Berikutnya, persahabatan kita juga mendapatkan vitamin bahagia dari Kobas langsung, yang mana Kobas ini mengunggah sebuah postingan foto bareng Baby L. Aduh, masya Allah banget ya, sangat cute Baby L. Walaupun tertidur, tetapi kita merasa bahagia malam hari ini. Alhamdulillah kita disuguhkan vitamin bahagia langsung oleh Kobas dan Papa Rizky Bilar. Untuk berikutnya juga persahabat kita lihat di unggahan spesial terbaru Kobas. Ini baru saja persahabat ya berpamitan kepada Papa Bilar dan keluarga karena Kobas ya, tentu persahabat sudah selesai bertamu ya, masya Allah bahagia banget dari Papa Bilar tuh terlihat ya dari ratu wajahnya masya Allah kedatangan tamu spesial Kobas dan Kau mudah-mudahan. Ada sebuah kejutan dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan, amin Kita lihat juga keunggah berikutnya Kobas. Wow, Kobas juga mengunggah sebuah postingan kebersamaan dengan Ayah Kejora wow, Masya Allah banget ya ternyata ada ayah kejar juga nih di rumah leslar, Selar Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat untuk mereka Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan untuk berikutnya persahabat vitamin bahagia juga Kita dapatkan di channel YouTube-nya Aha, iya Perhatikan Di Youtube Atta Halilintar dan Aur Hermansyah Ini mengunggah sebuah flossingan vlog terbaru 24 jam Ata Aurel pinjam Baby Leslar latihan jaga baby wah, wow, Masya Allah banget ya, tuh Baby L, ini lagi dipinjam oleh Kak Loli ya untuk dijagain, Masya Allah mudah-mudahan persalinan Kak Loli diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, persahabat ya, kita doakan dan selalu mensupport apapun yang terbaik untuk teman-teman dari Budal Les dan Papa Mila dan kita lihat persahabat di vlog terbarunya Ata Aurel kita salpuk dengan Bunda Lesti dan Papa Bilar ya Dimanapun tempat mereka selalu menyuguhkan keromantisan Membuat kita semakin bahagia Masya Allah Bunda Lesti itu dipeluk dari belakang oleh Papa Bilar hingga kita semua pastinya baper banget ya <gifat> Apalagi jomblo, Masya Allah Kita doakan saja yang terbaik, mudah-mudahan rumah tangga Lesti dan Bilar Ini selalu bahagia, langgeng, dan selalu dilindungi dari orang-orang yang berniat tidak baik Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Samurutengar Skoleslar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Abang L malah munculnya di YouTube apa, -apa tak? Wow tuh persiapet ya, Alhamdulillah. Tentunya kita disugkan vitamin bahagia malam hari ini. Banyak sekali komentar, banyak respon yang diberikan. Yakni dari akun Instagram Lina Anscorn 16 mengatakan di kolom komentar. Ternyata kemarin dibawa si Abang l-nya Pas nemenin Papa main bola Katanya tuh, aduh Masya banget ya Ternyata lengkap sudah nih Papa Bilar Ditemani oleh BBL Dan istri tercintanya saat bertamu ke rumah atau Aurel kita doakan yang terbaik bersama ya dia untuk idola kesayangan dan semoga saja kita selalu mendapatkan kebahagiaan dan kabar-kabar terbaru vitamin bahagia langsung dari idola kita Bunda Les dan Bapak Bilar jangan kemana-mana tetap stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya